Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara mengecek uh, supported language di uh, game Nintendo Switch yang region itu region Jepang ya. Jadi mungkin kalian pengen beli game di region Jepang Tapi kalian enggak tahu bahasa apa aja yang ada Dan semoga aja pada bahasa Inggris gitu Karena menurut saya bahasa Inggris lebih mudah dibaca daripada bahasa Jepang Sehingga kita langsung saja buka ke Nintendo eShop Dan saya akan pilih akun saya yang region uh, Jepang dan eh uh, sebenarnya di sini untuk gamenya ada banyak ya untuk pilihannya. Untuk contohnya Cuman di sini saya akan langsung aja ke pick up atau mungkin ke pick up. Eh uh, di sini saya akan ngambil uh, Zelda Skyward Sword atau Zerudanu Densetsu ya kalau bahasa Jepangnya. Tahu saya sih Zerudanu Densetsu. Eh uh, di sini untuk uh, scroll ke bawah, di sini kan ada yang tujuh giga tuh, tujuh giga TV dan sebagainya. Nah, di atasnya itu adalah uh, tayo gengo, atau mungkin uh, bahasa yang didukung, atau mungkin support language kalau bahasa Inggrisnya gitu. Nah, untuk yang pertama itu adalah nihongo, atau mungkin uh, bahasa Jepang, yang udah kalian tahu juga. Ada ego, atau mungkin uh, bahasa Inggris, ada spaingo, atau bahasa Spanyol. Ada di sini uh, Fransugo atau bahasa Perancis, uh, doitsu adalah Jerman. Uh, J. Deutschgo adalah bahasa Jerman, Itariago adalah bahasa Italia, Orando, Orando, Oranda, Oranda, Orandago bahasa apa yang nggak tahu juga sih, saya nggak ngapa. Nggak uh, Rosiago adalah bahasa Rusia, ada Kenkaku go atau bahasa Korea dan ada Cugaku go bahasa Cina. Kalau nggak saya kalau nggak saya Cugaku apa Cukaku ya, saya nggak tahu sih untuk uh, Cina atau Korea namanya apa dalam bahasa Jepang. Cuman untuk yang lainnya itu adalah uh, Katakana. Jadi saya masih bisa bacanya gitu. Jadi itu adalah uh, bahasa yang di supportnya gitu. Dan mungkin untuk uh, videonya gitu doang sih. Memang simpel banget sih untuk uh, videonya. Dan sini kita akan melihat untuk uh, contohnya SMT3 bahasanya ya. Nah di sini untuk uh, Tayo Genggo-nya adalah Nihongo aja. Atau mungkin bahasa Jepang aja gitu. Jadi kalian kalau beli di region Jepang kalian gak akan uh, dapat untuk yang bahasa Inggris. Dan untuk, untuk yang ini adalah uh, Shinchano no ayat uh, Natsu Yatsumi enak ya, Natsu Haji hajimaru gitu ini kalau nggak saya cuman uh, bahasa Jepang doang sih yang saya tahu gitu saya juga pengen beli nih tapi harganya waduh bahasa Jepang ya kayak region Jepang nih harganya mahal lumayan 6.000 yen sekitar uh, berapa tuh 800.000 mungkin ya lumayan sih tapi memang uh, videonya sih cuman gitu doang sih dan Kalian bisa uh, mencari juga misalnya game kayak first party yang di Nintendo tuh biasanya mereka support banyak language atau banyak bahasa kayak gini misalnya Nihongo, Ego Spengo, uh, Furansugo, Duitsugo, Italiago, uh, Orandago, Rusia ya kayak gitulah gitu. Nah, tapi ada juga beberapa game yang uh, kayak final fantasy gitu ya, kayak misalnya uh, di sini uh, final fantasy itu Final Fantasy itu walaupun regionnya Jepang itu ada bahasa Inggrisnya gitu. Uh, Di sini Final fantasy Final Fantasy 9 aja sebagai contoh, tapi harganya lumayan lah, lebih mahal dari yang itu ya, lebih mahal dari yang versi Inggrisnya. Yang versi Inggrisnya cuma berapa? Sepuluh dolar. Ini satu yen itu sekitar mungkin. 13 atau 15 dolar ya mungkin karena di Jepang memang biayanya lebih mahal ya sini kalian bisa melihat tapi untuk support bahasanya lebih sedikit dibanding yang Nintendo tadi karena kalau kalian tahu Nintendo itu kebanyakan nggak pakai voice acting ya atau mungkin voice actor atau voice actress gitu untuk pengisi suaranya jadi cuman translate teksnya doang gitu dari sini untuk tayo nya adalah nihongo, ego, supengo, furansugo Doitsugo sama Itariago Jadi gak ada Rusia, gak ada uh, Cina atau Korea gitu, token Kaku sama chugaku gitu chugaku bukan sih kaku nggak tahu juga sih saya nggak apa untuk uh, dibacanya untuk Korea atau uh, Cina cuma saya tahu kanjinya gitu dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya memang ini videonya video nggak jelas juga sih saya juga nggak tahu kenapa bikin video ini saya cuma pengen aja sih uh, mungkin membantu kalian yang pengen beri di region Jepang tapi kalian uh, nggak tahu gitu ya bahasanya apa aja yang bisa didukung gitu mungkin support language-nya lu nggak tahu gitu Nah tapi kalau kalian misalnya pengen ganti bahasanya kalian kalau di Nintendo Switch ya, tinggal kalian ganti aja uh, bahasa dari konsol kalian ke sistem settings, dan ke sistem terus kalian tinggal ganti aja untuk language-nya ke uh, franchise nggak tau sih, ini dibacanya ya, apa kalau ini Espanyol, Italiano uh, Nihongo dan sebagainya gitu dan, ya jadi cukup segitu doang sih ya semoga membantu kalian yang mau beli uh, game di region Jepang, mungkin dan pengen ada bahasa Inggrisnya atau mungkin cuma pengen cek aja dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya dan text watching. Bye bye.